In fit mode bro Menana, kini aku merana, kekasih tercinta entah kemana. Sendiri kini ku dibalut sapi, dia datang. Jangan yes. yes. yes. ¡Tardes, es!